safe landing. Gua dimana terus? Ya di sini. Ya. Yeah. Flying gua masih belum satu bahkan unstable as shit. Nah, anjas. Anjas. Anjay kalo <laughs> Anjay gila. <tos> no no no. kok no. kalau kerja buat staffan sih. Yeah, iya, makanya. dan <tos> nih orang. Gue bos kenapa kok disuruh naik helikopter nying? Tenang, klub pengiraman doang, gua enggak. Eh, tet dah sampai anjir. Iya. Iya. Nah, kalau tinggal satu kita violate kalau udah tinggal satu. Nah, satu lagi. Oh, nah ya, violate, violate, violate. Enggak bisa ya, enggak bisa ya, enggak bisa ya, anjing. Anjing mati gua. Gua anjing. Actual plane anjing. Ini apa ini? Ikan payu. Payu. Payu, lu belajar di mana, bos? Nesanger anjir. No Mama All to itu Atau, Boset di ya, Sandy Source. Tenan no, no, no, no, no, no. uh, uh, no, ananet. No, no, no. yang mana ya, <s susur> mm. <susur> <susur> Nah, <mobilnya> mana ya? <susur> <susur> <profits> nah, mau cek agak 20-nya. <surur> ini lagi ini enjing. Aduh, Wah, nying, PK 2 lagi anjir. Tolol gitu. Wah, wah cheating, cheating, cheater, cheater ya, ya. Ya, biasa cheater lah, biasa cheater anjir. Drink of day. You drive, oke? Okay? You you you fly, you fly. Gue habis minum tiga gelas alkohol. Ah. Oh, jadi Oh. karena masalah jalanan ya itu sama polisi kayaknya. IC. Sat sat sat sat. Ditar ditar ditar ditar. Dikejar itu. anjing. Oh, terbang, terbang. How the fuck do I supposed to get it? Mana gua po tahu lisinya lah. Ke depan aja, Ren. Sini sini depannya, depannya itu. Ah, gua, gua turun soalnya. Anjing anjing anjing, Pak, santai, Pak, santai, Pak. Santai, Pak. Pak, pak, pak, pak, tok, tok pernah lewat dia lo duduk di belakang aja atau nggak duduk di belakang duduk di belakang oke oke oke oke oke dan dan dan dan oke I'm gonna hit my shot I hope oke okay, oke okay. tinggal di tinggal di stabilin aja nih pesawatnya kalau st <coughs> stabil sih kalau stabil dia nabrak anjing tolol banget eh oh. hey, hey, hey, jangan cepet cepet, cepet. Anjing gua gak bisa. Fuck sick. Oke, gua pakai ya, full autonya dah. Pak bisa gue Kenapa enggak bisa di sebelah kanan dong? Ah, fuck, Mi. Nah, nah, nah, dah, dah. Oke, mati mati mati mati mati. Ada. Di situ ada saksi, so ada polisi satu anjing, anjing. Pengapain di sini, cok? polisi di atas lu ini. Pergi gak lu? Gila lo. Gila. Gila nah anjing iya. di shotgun gua. Anjing di shotgun gua. Willy Willy Wah, ya ya ya ya kecil banget wili-nya anjir. Lu enggak bisa nyetir ah. Enggak nggak bisa. beli depan. sedikit dong. Girl li ngangkat anjir. Nah. <tuk> Kalau kita pukul inian polisi loh, nah, lu bisa lihat screen gua untuk sementara Gua hanya nggak bisa, ya orang nah. beli laptop lagi nih, pilihan laptop lagi nih nah. Mel, tambahan. ya eh, udahlah, ya masih Tung. aja dibahas. ayo Lalu kita lah. lihat apakah ini penipuan? ya iya, eh, enggak enggak Enggalah, enggak lah, karena penipuan itu. enggak penipuan, <laughs> dia berubah. apa gua salah kata-kata nggak kuat, aku tidak kuat gak jelas gitu. ya nggak kuat kalau buat main cyberpunk. iya. Ngapain gua mensabar panggil game-nya kagak punya anjing. 1 TB cukup masih anjing. Kalau lu kerjaannya kayak si melvin tuh biasanya tuh paling kagak kuat. Kalau lu mah paling gak nyampe 500 MB. 500 MB anjing. Gargar. Nice and dark. Nice and dark kok kayak gua matiin lampunya. Dia so, yang yeah, nih anjing. <laughs> chi no manejada son not tonegada Ba chi que